keren sekali Oke okay Guys itu preset yang pertama yang bonus ya guys ya Nah, jadi ini preset yang pertama yang beneran. Oke. DJ Topeng, Winnex. Oke okay guys lanjut ke preset yang kedua Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat, ya. Oke, okay, lah, guys, lanjut ke episode yang kelima. Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-7 ya. Hmm. Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-8 Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-9 ya. Ini yang otent. Mentok. Okay Oke guys lanjut ke preset yang ke-10. <San> <Agar calai. San> Oke guys, selanjutnya ke episode yang ke-11. Oke guys, selanjutnya ke episode yang ke, <SILENCIO> ke, ke 2012 <SILENCIO> Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-13. Oke guys, selanjutnya ke preset yang ke-14. Oke okay guys, selanjutnya ke episode yang ke-15 ya. Oke okay guys, selanjutnya ke episode yang ke-16 ya. Oke, okay, guys, selanjutnya berita yang ke 17 belas. tinggi, dikasih inti sari nggak bisa berdiri. <gulangan> Oke, okay, guys, selanjutnya berita yang ke 18 Lebih milih cowok yang suka pakai baju hitam atau putih. Hitam. Kenapa? <tuh> Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-19. Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-20 ya.